Sem, kembali lagi bersama ngising, ngising channel yang berbeda not unfired. Silahkan komen dan subscribe dimanapun kapanpun ngising share dan brother jadi tel. Hey bro, sehat-sehat ya? Semuanya ya, sehat-sehat dah. Ini ada yang menarik buat kita bahas mengenai pergoesan kali ini. Sering kita temukan kasus. Kali ini sering kita temukan kasus copot ataupun bergesernya godling sepeda. Godling sepeda itu fungsinya untuk menambahkan RD ya, rear derailleur agar lebih panjang dan bisa nyampe ke gigi ataupun sprocket yang lebih besar. Kita lihat videonya. Nah, ini nih ini gotling tidak ada penahan, tidak ada penahan ke bagian ini apa? kayak pokoknya itu enggak ada ke bagian penahan dan lolos saja seperti itu. Lewat sehingga menjadi bergeser, jadi bergeser nah seperti ini. Apalagi tergetar apabila kena getaran-getaran seperti itu. Geser. Nah, kita akan coba akali ya. depan kita akan coba modifikasi bagian gotling ini kita akan tambah ya dengan menggunakan sesuatu agar bisa ada penahan. Nah, ini ada dua tipe gotling yang satu yang murah. Nah, ini yang warna yang warna apa itu? Gold itu yang gold itu udah saya pakai dan itu menjadikan apa ya? rusak bagian ini apa tuh? bautnya itu, select seperti itu itu dikarenakan tidak kuat menahan getaran dan apa ya perubahan-perubahan ketika posisi kencang apalagi posisi RD dengan kecepatan tinggi RD kita berubah-ubah ya kita mainkan ini akan berpengaruh dan bahannya juga ini untuk yang berapa ini dikisaran 20.000 atau 30.000 ini yang warna gold ini iya sih sangat ringan ya sangat ringan sekali dikarenakan ini dari apa ya bahan alloy ini juga sih yang warna gold bisa dimodifikasi biar lebih kuat itu bisa ya seperti itu Oke, selanjutnya nah ini yang lumayan ada harganya ya Nautilus bisa brother and sister bisa cek harganya di online shop untuk nautilus ini lumayan harganya 100.000 ya lebih pokoknya. dan ini pokoknya perbedaannya sangat tertera sekali mulai dari desainnya sendiri kalau yang harganya lumayan seperti ini ini sangat rapih ya pemotongannya ataupun CNC ya komputer sistem komputerisasi ini pemotongan tapi tetap saja ya. Ini yang membedakan nih. Bautnya itu, murnya itu ini sangat uh, kuat ya, kokoh seperti itu sehingga meminimalisir adanya slack di bagian ketika kita apa pemasangan. Nah, ini tetap aja sama di bagian ininya itu enggak ada pembatas ya, enggak ada pembatas sehingga ini berpotensi walaupun ini yang bagus berpotensi menggeser juga gitu kan ketika kita pasang di uh, apa di sepedanya itu sendiri itu dan kita akan coba eksperimen yang memasang pembatas itu agar uh, kekuatannya menjadi nambah kekuatan uh, dalam menahan tarikan ataupun getaran-getaran ketika R di sedang dalam posisi tadi ya uh, apa sih tergetar-getar ataupun sedang jumping sedang posisi perpindahan seperti itu Bro Oke kita akan coba nah ini ini kita akan kasih pembatas pembatas ya buat ada penahan ke apa sih namanya itu yang di sepeda itu intinya ke bawah deket rd itu nah ini ini yang merah itu adalah plastik yang sudah disesuaikan ukurannya ya di antara gotling dengan pembatas yang ada di sepedanya sehingga tidak ada ibaratnya apa ya nggak nggak ngelos gitu ya pokoknya mungkin video ini bisa Brother and sister lihat maksudnya seperti apa? Nah mungkin video ini bisa berbicara jiela ya bisa menjelaskan secara ya, mungkin bisa tersampaikan apa yang saya ingin sampaikan. Seperti itu inilah bahan-bahannya satu lem power, ya, godling, terus ini adalah plastik yang ini plastik fiber kuat ya. Nah inilah hasilnya seperti itu. Okay, hasilnya seperti ini ditekan dan dilem power sehingga pembatasnya itu hanya seperti itu bisa dilihat ini sangat kuat sekali dan itu fungsinya itu pembatas yang merah itu tuh pasti gitu, itu akan menahan ke bagian pasti atas RD itu yang tahu nah inilah hasilnya setelah pun sudah dipasang ini sangat kokoh sekali. Di sisi lain, ini menggunakan gotling yang emang bagus ya, tapi ini mendapatkan tambahan kekuatan dari modifikasi tadi. Kemungkinan itu saja dari Ngiseng. Semoga ini, ini bermanfaat. See you next time, brother.